Tidak dikit gue anjing Oh iya <laughs> Deket <wadud> gua, <laughs> banget gue anjing Tidak anjing Keren banget anjing Di pala gue lah Kacamata yang pernah gue pakai di RTB. Uh, siapa yang ngotot ngotok Terefon Terefon ngeentot anjing <triple> <triple> driver anjing. terus sucok Iya. Yeah. Si Rusu, si Rusu. Nek Eric kalau lebih gila lagi ya, kayak gini nih. Iya, kayak gini gila lagi. Oh. Hmm. Si Sange. Hmm. Anjay. Mungkin inci semua <laughs> <coughs> Nah, oh, banget skip kali ya. Skip nggak ya. bisa. Eh enggak bisa cuy anjing. Hmm. Gak bisa di skip. Kayaknya ini misi lu udah huh? Bukan. Kayaknya ini misi lu udah. <coughs> ngerti. Enggak tahu juga. Plus MC Ini kita ngelawan baik ya dong Apaan sih <laughs> oh, tuh? Ngomong apa sih lu? Ga <tuh> jelas banget <bercumpet>, sumpah ya. tuh orang ya jelas ga jelas mau oh, yang mana nih? satu, dua, tiga, satu dulu iya dulu yeah. oke okay. coba play dulu aja ya Iya. coba dulu dah yang tengan konten bukan, bener, gak ada cok lah, berdua-dua beda tim, beda tim oh beda sih oh, mampus tuh helikopter tuh ya yeah. <laughs> ada helikopter <laughs> ada helikopter lu mau tuker gak tuh? tuker gak tuh? sini nge boleh gak bisa gak bisa join, join tim join tim ini gua join tim helikopter ngelakuin nge join tim gua nggak bot bisa bisa ya. anjing beli beli baju mahal-mahal nggak kepake anjing nggak kepake <sukur> nggak kepake anjing Ayol gas <sukur> <sukur> oh bisa diganti Bisa aja nggak usah gini nih tim tim bot anjing banget gayanya tay beda banget sama kita ready ready Anjas gua pakai kacamata keren buat. Kenapa gua bisa pakai kacamata? RT, let's go. Hmm. Kan dapatnya dikit 19.000 anjing. Ayo Bang, kita kita berdua Bang. map gimana nih? Bot, bot bukan tuh. Enggak lah pasti kita beda. Kita di helikopter. Oh iya, gua bot. Oke. dekat kita, Dekat kita, Bi dia jauh pasti dia, dia pasti uh. jauh helikopter kagak dekat kita helikopter dekat masa iya oh helikopter dekat bukan di bandara bukan yang lalu di tempat basur. tadi juga bukan di tempat yang tadi dah loh. seorang ngapain lalu. anjing lagi luas iya anjing malah mau nabrakin diri goblok dapatin dikit tadi nih ya ya sembilan belas ah bingung Oh shit, ana tahu misinya segala ngerti gua. kayaknya kita emang nggak ngerti sih? Iya. Oh, ambil botong, no, ngak. Enggak kan bisa munduran, ngak, anjing. Habis, uh -huh. <laughs> sabi. Berhenti udah oh, mati mati sendiri. Oh, ya udah, sendiri mobilnya mobilan. siap, Beh. Ya. Eh, pangemas, ngak. Mau masuk, ngak? Tuh. Yalah. Gua setelah Iya emang Tidak. Ini uh, di sini sih. Eh, oh, di iya. helikopter sih TV ya ini Oh udah okay. ya. nah, iya, kita Aman guys Aman Kita udah mengudara ya Oke okay. Oh, ini kitab ini nih ke apa? Tercetak kayaknya dah. Ya. Ya, ya. Itu ngapain? Tahu, oh. emang mau ngebajak dah. Jemakin kah? Steal the Coke. Oh, ini. Steal the coke apa? Nembak ya? Dia, dia. ambil curi, curi, curi sodanya. Curi soda Coca-Cola nih. Hah? Kok makin. Kok jemakin nih anjing? harus curi sesuatu tuh. Lu bisa nembak gak? Bang? Nembak. Darurat, darurat, Gak bisa ya? Bisa menembak ada senjatanya langsung akarmor gua nying Sama Eh lu juga bantu nembakin dong Gak bisa nembak Gak tuh. bisa helikopter Gak ada turun ini senjatanya Lompatnya nge nge Lompat mau masuk Iya masuknya masuk masuk yuk ya. Eh siapa itu? Gak tahu udahlah lah aku main Anjing anjing bertembakin nggak kita dari atas ngapain anjing? lu ngapain hmm. dari atas ya? iya. oh atasnya ya? mungkin jemput nanti. turun di tempat heli itu paling. iya iya. apa kita turun juga? coba aja yuk. coba ya. ya kita nolong helinya dulu kita serang gitu baru Hmm. nolong salah sih nggak apa-apa. anjingnya. anjingnya. atasnya kemudian. eh tembakin dulu yang di atas. tolong nggak kita nggak bisa turun. Eh lu bisa Bang nembakin tuh? Hah? Lu bisa tadi nembakin? Mana ada anjing. Keluar senjata oh, tuh. Ya, iya keluar itu enggak bisa nembak. Oh, coba nah, sama-sama gua cari pintu ke atas sini. Cari pintu ke atas nih. Oke. Tuh gua nge-clip. Keluar senjata gua. Aduh, bener nembak gua nembak lu anjing. Wah, ada helikopter, Bang. Aduh. Gua kayaknya salah naik, teman. Gua harus yang depan ya? Wah, iya Bang, iya benar. Tuh tuh tuh. Gua gua ndak mendaratin dulu kata saya mana bih? ada bih, disini bih di belum ada, sini sini sini coba sorry ayo bang, teker bang yah, kayaknya kita bakal mati nih yah ga ga ga mati, mati salah, salah masa aku mau ya ya astaga kok lu mati bang, ga ada yang nembakin padahal? Ada ah, yang nepot, coy. Truk, maksud langsung anjir Oh. Hmm. Udah. Detot, detot, detot. Tuh dibilang jauh aja anjing, anjing. Ya udah, ya udah kita jauh dah. Jauh itu. Cuk. Enggak, gak, itu dekat pesawat tuh anjing. Enggak, malu misalnya kalau mau di atas. Tadi gua udah mau mau ini. Oh iya ya, lompat aja ya. Eh yang mati tapi nanti. Enggak, maksudnya pesawatnya muter-muter aja, coy di situ-situ aja. Jangan ya. diem, jangan, yang penting jangan diem. Tadi udah sepi, gua pikir udah nggak apa-apa ya ya oke oke okay. oke ini ada <F> armor cuy, banget sumpah <shirts> ada iya armor cuma satu doang lu kuat di bawah sih lu dia tinggal pergi pergian aja anjing gua misalkan anjing di banget anjing Eh aduh. Coba depan ada aman ada kacanya. Kalau bisa nembak dari situ boleh tuh, Bang. Tapi kayaknya gak bisa nembak ya dari situ ya. Eh bisa bisa bisa bisa. Oh bisa. Okay. Eh bisa nembak nih. Ah ya udah Bang hajar. Tadi gua gak bisa juga bisa. mau mencet tadi. Tadi gak bisa. Taruh, taruh. Nih ntar lu, entar lu. Bi. Jangan turun dulu, bi Tembak yang di sini dulu oh, nih. Yes. Mana enggak keluar dia anjing itu kan? Enggak ada. Enggak ada. Oh, ini sebelah kanan tuh. Dah, aman. Kita tembakkan di gitu, sini. Anjing ongek. Masih, Pi? Gua ngenya tuh kepental, goblok. Kepental. Iya ke belakang gua. Masa iya? lupa lupa lupa sumpah Ngebak. iya ngebug nabot ada ya Jadi, ya depan sini. Bisa, Bang? Bisa, bisa, bisa tuh jatuh tuh. Bah, hmm. bah, ayalah anjing. Mati tuh satu. Tapi tembakannya gitu kadang mau kadang, kadang Sabar ya, gua enggak turun nih, was. Nah, itu tuh yang di pinggir mantun yang di pinggir sana. Iya, iya. Tembak-tembak. Kan lu enggak bisa nguntungin. Ya? Tuh, enggak, enggak tuh, enggak tuh, weh. Eh Kayaknya enggak. Masih ada satu. Woi. Panan ada ada ituan tuh woi. Heli bang, heli bang, heli bang. Mada, mada, mada. Ada ada gua ada gua ada gua sabar sabar sabar. Guling masih sini Nice. Ya. Ada lagi satu gua ya. Atas. Gua tewa atas. Oke. Kayak atas aman nih. Sabar sabar sabar sabar sabar. masih ada, masih ada di atas buat dua lagi. Oh, helikopter. Helikopter, helikopter. di situ, pede kelem di kok toilet. Iya. Yeah lu ambil. Oh, sambil ya. Di kanan ada satu. Oh, shotgunnya, hati hatinya -hati Ya, mana nih yang di kanan? Oh, itu. Helikopter ya? Tembakannya aneh. Coba, sabar, sabar, sabar, Sabar, sabar. Sabar, oi, sabar, oi. Gua naik ke atas, sabar, Ini gua gak ada armut, nih gua enggak ada emote nih. Oke, entos, Nya. Tahu kan anjing gua tembakannya helikopter anjing pak <ficar> pelurunya <masingga hal undangnya>,, nah mati hmm, uh, itu satu まacin. nice udah ja. so so di atas masih ada nih, di atas meja tuh ah oh wow, so mati mati mati mati gua turun gua yeah, turun udah yeah, bisa lagi tuh di depan tuh ya hmm, udah nih Masih, masih hidup ya? Udah, udah clear, udah clear, clear. Oke, okay, halus baru halus, aku tunggu sini aja Oke okay. Jadi helikopter. Di atas nih Ya di gua, di gua ya, di, bawah, di, bawah, di bawah, di bawah, di bawah, di bawah Aman, aman, atas ya, aman, aman. Aman, aman Eh, cooknya, cooknya, <laughs> nggak diambil cooknya Gua, gua, gua, gua, gua, gua Udah oke, ya oke. Yaya, yaya, yaya, naik, Ayo naik naik naik sekarang naik naik naik naik naik naik tanjab, tanjab buru Sabar sabar tuh udah santunya sih G Gua ga santu, gua gue santunya LESKU les LESKU LESKU LESKU Tinggalin obi tinggalin Ayo ngelepakter, uh. di lu kan nembak Oke okay, apaan? Eh eh eh eh iya Tapi gitu tembakannya jelek Gua juga bisa nembak nih Nggak bisa kan lu Nih eh, nggak kan? nih gue kemana Anis ini? susah anjing, sumpah susah-susah. Wah harus kabur dari polisi doang anjing? nggak ya, apa-apa, nggak cepet-cepet tuh, cepet. Uh. Oh, Polisi ini cepet. Yang penting dia gitu. tembakin dulu nih helikopter. Ya, matin matin. Matiin matin nah, matiin. matiin Matiin matiin matin. Matin matin matin. Nih nih kalau lagi gue tembakin. Berasap berasap berasap berasap berasap. Nah jatuh cepet satu. Ya. Nah cebut cebut. Cebut cebut cebut cebut. Cebut cepet aja ya, ya, man polisi cepet hilang kok. Cepet ya naik, ini, ya. Agak tinggi, agak tinggi, agak tinggi, tinggi. Eh, gua sambil naik, gua sambil naik. Udah tuh, polisi gitu. Mantap terbalik noh. Oh iya, yeah. cepet yeah, juga. di, nah, di ya, dikomunitas paling gampang hmm. buat gabus. Kayaknya anjing lah, apa nih? Kalau sampai gagal sih, Wah, gak uh... Eh, gue jatuh gue jatuh gua gue jawab tuh aja. Eh, gedung jangan-jangan iya, kalem, kalem, kalem. Tenang, tenang, si. tenang. Atau, Atau, okay. Aduh, aduh, aduh, Aduh, kecil. Iya, lagu aja, lagu aja. Gue, woi, woi, jalur itu paling gampang aja. Aduh gila. Eh nih dekat, kebetulan eh, banget. Ini? Hah? ini? Hah? Nah, nah. Oh itu ke bawah tuh man? Maju lagi man? Udah nggak di bawah di ini. ya nih? Di bawah? Iyi, di bawah. Depan tuh. Bos ini. Iya bentar-bentar terkulai bentar, kuning-kuningnya di di tengah-tengah kayaknya dah? Ya, itu tengah-tengah sih harusnya. Oh iya. Tengah-tengah ya? sih itu tuh kayaknya ya. Ya gua gua ya, mendaratin ya. di sini aja dulu. Ya udah mendarat di sini tuh. Osos. Malu-malu. Makanya jadi kita dulu. Eh kalem, kalem. Lu gila, lu gila. Gila sih wirman sih Gila. Hahaha. <laughs> gila sih. Hahaha. Ayo malam bulan.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 Tidak Oh ini dapetan nih bunya Duh, kabur ngentot emang ni orang anjing <laughs> Dada dapat capek capek Dulu kabur bang Satu. <laughs> Bunuh ayo bisa ga bunuh ayo? Gak bisa lah Oke, okay, kelar Dapet duit lagi <laughs> Blonjir Hei, Bronja, Hei, ingat, Bronja, bro, bro, di bro, mana bro, anjing. Anjing. Anjing. anjing? Di wajah, bro? lu main anjing. Anjing. Di bronja, anjing, Jadi, di di di mana bro? di di mana mana di